kak tadi bang pakai kredit berapa ya enggak pakai DP dah nah tuh, ini teman -teman dia ibu mau nanya nih pakai DP jadi teman setor KTP doang nih ya setor KTP tapi tetap SOP-nya kita booking fee dulu booking fee 1 juta kalau enggak jadi nanti setelah sudah ACC booking fee itu kita Dibaliin. kembalikan lagi nah teman-teman kurang apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton di channel Dero Sauto terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah like yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang sekiranya bisa merekomendasi khususnya di bidang otomatis nah buat teman-teman kebetulan kita lagi ada di seger ya bang ya betul bang sama bang Aji langsung siap, sebagai ya, ya, ya. pengelola di showroom ini siap Bang Haji, salam kenal. Ya, salam bang, kenal. Bang, ini ya. showroomnya namanya apa, Bang? Ini showroom Raffi Otokar 1. Raffi Otokar 1. Ada Tuh. berapa cabang, Bang, di sini? Kita ada dua cabang. Yang satunya lagi cabangnya di Jalan Keramat Ganceng. Krono Keranggo. Pondok Keranggo. Betul. Kalau saya lihat sih, Bang, stoknya lumayan banyak banget, sih, Bang. Alhamdulillah, Om. Stok kita dipenuhi semuanya, Om. Benar, benar, benar. Unitnya banyak banget pilihannya pun bener-bener mobil kelas uh, city car ya? Ya betul city car minibus Siap. dan yang fast popping loh teman-teman ya. yang rata-rata laku di pasaran. Siap. mudah mudahan showroom stopnya Bang Aji ini bisa merekomendasi teman-teman yang cari mobil. Siap, amin. Kita mulai dong mobil apa aja Bang? Boleh kita nambah, oh, iya. Bang. Siap. Alamatnya lengkapnya di mana, Bang? Alamat kita ada di Jalan Bina Marga Nomor Jalan 21. Marga, nomor 21 RT 7 RW 5 Cipayung. Oh. Ya, patokannya sih ini aja sekolah TK Putik Cipayung. Sekolah. Itu Sekolahan. satu satunya. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau untuk kita mau Google Map, bisa bikin Google ya? Map ada RC. ketika Ravi Otokar 01 itu Raffi. udah ada. Oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, Bang, nomor telepon Abang Aji kira-kira bang? Siap, saya dengan Aji. Nomor telepon saya 0877 8125 7889. Nah, itu teman-teman, nomor teleponnya Bang Aji sebagai pengelola di Tapi AutoCar Satu. Bang, sebelumnya di sini, di showroom Abang ini ada... Promo promo apa nih Bang? Kira-kira Bang. Kita promo ada yang promo TDP 10 juta ada, 10 juta promo ada. TDP 8 juta ada, 8 juta 5 juta ada, ada bahkan yang 0 DP wow, ada. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih bang. Boleh. Kita langsung bedah. Satu-satunya. Yang unitnya. pertama kita ini kita punya R3GL 2016. R3GL 2016, 2016 metik. Betul. Silver. Pajaknya di bulan? Pajak di bulan Agustus. Panjang ya, ya Panjang. Atas nama perorangan nih bang? Atas nama perorangan, betul. nk-nya alamat di Depok ya? Depok, alamat Depok. Betul. Kilometernya berapa bang? Kilometer kurang lebih di angka seratus dua ribu ya? Seratus ribu. Atas nama perorangan ya bang? Ya. Bang, ini OTR-nya berapa, Bang? Ini OTR kita cash dikasih harga 145, 145 juta. So. Masih bisa nego. Ya, bisa nego. Okay. Bisa. nah teman-teman, GL 2016. Ya. Transmisi otomatis, mobilnya bagus, warna silver. Insya Allah rekomendasi harganya pun tinggal ditawar aja buat teman-teman Ya Paket kreditnya kira-kira ada bang? Paket kredit kita OT kreditnya di angka 132 132 ya. oke okay, Dengan murah, TDP tentu. harga di 5 juta aja udah TDP bisa 5 mobil. juta? Betul Benar Bang? Betul Perlu bayar lagi nggak? Ya Perlu bayar lagi nggak yang lain-lain? Enggak -lain? ada 5 juta total 5 juta TDP? juta TDP-nya eh, Teman-teman angsurannya, Bang. Angsurannya diangkat 3,85 tahun. 3,8. Masih Lep. bisa nego enggak, Bang angsurannya? Itu udah paket. Oh, udah paket. budget ya. Udah budgetnya segitu. Ya, betul, betul. Nah, teman-teman masih rekomendasi DP 5 juta, 3,8 tenornya lima tahun ya, Bang ya. Ya, betul. Mobilnya rekomendasi, tinggal teman-teman langsung telepon Pak Adi. Oke, selanjutnya, Bang. Selanjutnya kita ada Calia 20096, 2019 facelift. Ah. Ayla 2019 yang facelift punya ya? Ini manual matik, bang. Ini kita punya manual, manual. Warna hitam pajaknya di bulan Desember ya, bang? Ya, ya betul. Alamatnya di daerah Tangerang ya, bang? Ya. Depok, Depok juga. Depok juga. Oh iya, hmm. plat ganjil. Eh, popo. sorry, maaf, Tangsel. Tangsel, iya. Platnya plat ganjil, atau sama perorangan? Betul. Tipe G ya, bang? Ya, ya, tipe G. Nah, teman-teman. Kaila tipe G bertransmisi manual tahun dua ribu sembilan belas yang udah facelift harganya berapa bang? Harga ini kita kasih di harga seratus tiga puluh tiga. Nah menarik. teman-teman seratus tiga Masih nego ya bang ya? Kasih nah, bisa. Masih nego. Oke okay. untuk DDP nya bang? Untuk ini kaya -kaya TDP sama om di harga lima juta, juta juga. DDP masih bisa nego nggak bang kira kira? -kira Kalau D TDP sih itu udah paketan loh. Paket, Paling cheaper ya. di sini kita. Oh benar benar benar. Dp lima juta teman teman. Ya. Angsurannya nih teman teman. Angsuran di angka 3,5 5 tahun 3,5 5 tahun betul. ya teman-teman oh bang saya lupa kilometernya udah berapa bang yang dari itu kilometer ini di kurang lebih ya kurang lebih di 80 80, 80 ribuan, ribuan betul. Ada sama perorangan ya teman-teman ya. 2019 mobilnya masih orisinil semua ya bang ya iya ban-ban pun tembus 2019 teman-teman mobilnya rekomendasi masih orisinil semua oke okay. Lumayan rekomendasi Yap. Satu lagi bang Nah ini dia primadona kita Nah Honda Brio Honda Brio E manual 2018 e -Manual 2018, 2018. Benar, benar benar Warna benar. hitam Tipe L. E, warna hitam atau sama perorangan Pajaknya Juni ya bang ya Betul plat pelat janggil Selatan juga. juga ya bang ya Yap. Warna hitam mobilnya sih masih keres banget Masih bagus nih Kira-kira nih bang Masih ori nih bang masih, Om, masih ori semuanya. Iya, masih ori semuanya. teman-teman semua, ya? ya, mobilnya grade B masih bagus banget. Cuman ininya udah diupgrade ya, teman-teman. Jadi kayak versi Mugen ya. ya. Betul, sudah diupgrade ininya. OTR-nya berapa, Bang? Harganya ini, bro, tercast-nya di seratus dua puluh delapan, seratus dua puluh delapan, dua ribu dua ribu delapan belas, delapan belas, teman-teman, dua ribu delapan belas, tipe E yang udah bagus ya. Masih versinya ya. banget, 128 delapan masih bisa nego ya, Bang? Ya, masih masih nah, bisa nego deh. Paket gratis Bang. Pakai kredit berapa ya? Gak pakai DP dah. Nah, ini teman -teman dia, aku mau nanya nih. pakai DP, jadi cuma store KTP doang nih. Ya, KTP tapi tetap SOP-nya kita booking fee dulu. Booking fee satu juta, oh, jadi nanti setelah sudah ACC booking fee itu kita Dabalikin. kembalikan lagi. Nah, teman-teman, kurang apa lagi? Mau kredit mobil nggak pakai DP? Ya, angsurannya berapa bang? angsurannya di di tiga koma tahun. Wah, masih. Aci terjangkau. Kalau lah ya, orang dua teman-teman. Tanpa DP, teman-teman udah punya mobil. Yang penting datanya bang ya. Yang penting data palingnya. Kalau lima ya, kalau satu mungkin masih bisa ya. Kalau satu masih bisa. Wah luar biasa rekomendasi di bang Haji, nih Bang Aci nih. Teman-teman langsung aja ke Bang Aji loh. Ya. <laughs> Oke okay, bang, kita next lagi. Ayo okay, kita lanjut. Yang mana nih bang? Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada Kaila lagi ya. Ini kita punya kali G Flex juga, warna putih. Tahun berapa bang? 2019 juga. 2019 juga, warna putih manual metik bang. Metik ini, nah, maksudnya ya. Kita, ini dia kita punya metik, punya manual. Punya metik, punya manual. Pokoknya hmm. di sini stoknya lengkap. Ya. Yep. Banyak teman-teman yang teman-teman rata-rata cari ini hmm. mobilnya benar-benar yang wow, fast mopping. Ya, 2019 tipe G bertransmisi automatic warna putih, pajaknya di bulan 12 Desember. Betul. Plat ganjil alamat STNK daerah Tangerang Kota juga ya. Betul. Eh, Tangerang uh, Selatan. Tangerang Selatan. Atau hmm. sama perorangan nih, ya, Bang? Atau ya? sama perorangan. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 70.000, ribu. Kilometernya 70.000, on. Doing. Betul. Harganya berapa, Bang? Harga ini kita har... dikasih di harga cash 142. 142, 2019, 2019. G, ya, teman -teman, ya. Betul. Paket kreditnya, Bang. Paket kredit, kita order kreditnya di 132, 132. TDP-nya 5 juta. TDP-nya 5 juta. 132 order kreditnya, TDP 5 juta angsurannya, Bang. Angsuran dikena 3,8 5, 5 tahun. 3,8 lima tahun. Pokoknya kalau teman-teman naksir mobil ini, wah oh, mobilnya udah saya pilih, saya lihat ini bagus banget nih, rekomendasi banget tinggal aja sama DP-nya. Siap. sekarang langsung Bang Haji dan nego aja dah, mudah-mudahan dikasih. Siap, datang aja. Nah, jadi gitu. kasih harga khusus kita. Nah, pokoknya dikasih best price yang terbaik. Siap. Ya, bang. Oke, Bang, kita next lagi, Bang. Ini ada Suzuki. Kita ini ada Suzuki Ignis, Ignis. GX, GX. GX. Mangono ya? Oh, Matic. Matic. Warna silver, pajaknya di bulan Juli, teman-teman. Berplat genap. Alamat SNK daerah timur ya bang ya. Iya betul, betul, betul. Bang ini metik GX kilometernya berapa bang? Kilometer ini mobil sebenarnya baru dapat ya. Oke. Okay. Jadi kalau buat perhitungannya sih mak, mungkin belum ada. Untuk kita, paketnya nanti ya. Untuk paketnya nanti menyusul. Gitu. Pokoknya kalau ada telepon telepon langsung aja bang. Kalau masalah TDP bisa ini TDP 5 juta. Lima juta bisa. bisa kan? Tinggal angsurannya ya. Tinggal angsuran aja nanti nah. menyesuaikan teman-teman nah, pokoknya nggak usah khawatir harga di sini baru open price ya teman-teman ya betul jadi masih bisa dinegosiasi masih bisa ditawar sama Bang aji langsung pokoknya teman-teman ke sini dulu deh telepon ya. dulu ke sini dulu langsung pasti dikasih nanti best price kita harga best price betul nanti. oke teman-teman next lagi oke kita lanjut ke sini aja oke nah, nah ya. ini ada BRV ya eh, apa Terios. Terios. Terios tipe R. Terios tipe R bertransmisi? Transmisi metik. Metik. Otomatis. Wow, betul. yang new model ya bang? Ya? Betul, yang new modelnya kita bang? ini tahun 2019 Terios R dua yeah. ribu pula. Ini yang 360 belum bang? Belum, belum. belum tiga itu kalau nggak salah udah yang deluxe ya? Yeah, iya, ini, ya. ini yang custom berarti. Kalau ini r betul. Dengan pajak? bulan satu dua tiga. Januari teman teman. Iya. Yeah. Alamat SMK Daerah Utara Jakarta Utara berplat genap atas nama perorangan juga ya bang ya atas nama perorangan juga nah, betul warna hitam bertransmisi otomatis banyak teman yang cari nih. harganya bang kira-kira berapa harga kita dikasih harga OTR dua ratus dua puluh dua ratus dua ya 220. masih bisa nego dong masih nah, masih bisa nego teman-teman kilometernya berapa bang kilometernya masih empat 40000 ribu empat 40 puluh ribu teman-teman nah. Masih sangat worth it banget mobilnya, ya. Harganya dua ratus masih bisa nego. Paket kreditnya, bang. Paket kredit kita dikasih harga TDP-nya lima juta aja, lima juta lagi, bang. Ya, lima juta lagi, teman-teman. Cuma di Raffi Autokar paling murah loh untuk pakai kredit gitu. Ya, ansurannya bang. Angsurannya ini kita kena di 5,5, 5,5, 5, 5, 5 tahun. Betul. worth it ukurannya untuk DP 5 juta, 5 tahun, 5,5. Betul. Daripada DP motor nih, mobil aja dah. Bener, bener, bener. Teman-teman 5,5 kali 5 tahun masih sangat worth it ya, karena ukurannya ini OTR-nya di 220 Betul, ya. Betul, 220 juta. Tinggal Oke, okay, ya. next lagi, Bang. Ignis lagi nih, Bang. Ini kita punya Ignis. Nah, manual matik, Bang. Ignis GX manual. GX manual tahun 2000? Tahun 2018. 18, plat ganjil, alamatnya Tangerang Kota. Pajaknya Januari ya, Bang. Januari. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 90.000. Ribu. 90.000, ribu. On teman-teman, ongoing. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan nah, juga. Harganya betul. pasti lebih murah dari yang tadi, Yang dong. metik betul. betul. Ini kita kasih harga cashnya di harga 133. 133 masih nego. Masih nah, bisa nego. Teman-teman 130-an masih bisa nego. 2018, ya. bedanya ini manual. Tipenya tetap sama, GX juga. Ya, juga. Pakai kreditnya, Bang? Pakai kreditnya, kreditnya kita kasih TDP 5 juta juga. TDP 5 juta. Iya, wow, 5 juta. 5 juta lagi, lagi lagi, <laughs> lagi. Iya, ya. Angsurannya berapa, Bang? Angsurannya di 3,5 5 tahun. 3,5 lima tahun. Ya luar biasa teman-teman DP cuman goceng udah dapat milih mobil yang mana aja bang ya, ya ah, tinggal dipilih di bener-bener ada lagi yang nggak pakai DP waduh bisu nggak bang ini berapa siap oke okay, oke okay. kita ada Honda BRV ya. Honda BRV tahun 2000 bang 2016 2016, tipe E, -CPT. tipe E prestis, ini, ini sudah tipe e prestis, e wow, benar-benar benar tipe E prestis, atas nama perorangan ya bang ya, betul, kilometernya baru berapa bang? Kilometer ini 120 ribu, 120 ribu, pajaknya di bulan, pajak Maret. di bulan Maret, enam, buat genap 23. Alamat S Bepok juga ya bang betul. ya, betul. Harganya berapa nih Bang? Harga OTR case nya kita kasih di 187 187 rp Nego Betul. ya Bang ya? Masih bisa nego. Masih nego. Karena memang mobilnya bagus banget ya teman-teman. Siap. Saya lihat. Tinggal teman-teman datang ke sini nego keras aja sama Bang Aji. Siap. <laughs> Paket kreditnya Bang? Paket kredit kita kasih... Harga TDP di 7 juta. 7 juta, Bang. Ya. Wow, fantastis. 187, TDP 7 juta. Ya, 7 juta. Angsurannya, Bang? Angsuran kena 4,8. 4,8. Nah, teman-teman, 5 tahun. 5, 5 tahun kita hitungannya. TDP 7 juta, angsuran 4,8. Angsuran 5 tahun. Masih worth it lah. Karena melihat kondisi unitnya masih sangat bagus, teman-teman. Yep. oke okay, next lagi Bang Honda mobilio ya Bang ya ini kita punya mobilio tipe Prestige ya Prestige juga bang. Prestis wow. juga nih kita mobilio 2016 2016 Prestige manual metik metik Om manu-metik iya, plat ganjil alamatnya Jakarta Utara atas nama perorangan atas nama perorangan Harus juga perorangan, betul pajaknya di bulan Maret kilometernya berapa Bang kilometernya ini kita di 50.000 ribu. 50.000 ribu. 2016 2016 betul berarti udah berapa tahun tuh teman temen berarti udah sekitar 7 tahun 7 eh, enam oh, tahun. tahun kurang lebih. 6 tahun loh teman-teman ya. kilometernya masih sangat rendah. Atas sama perorangan ya Bang ya. Ya betul. Harganya berapa Bang? Harga ini kita dikasih outer case-nya di 160 juta. 160 juta 2016 nanti tipe E eh, Prestige teman-teman. Atas sama perorangan Pajaknya panjang, hmm. kilometernya rendah, ban-ban juga masih sangat tebel lo teman-teman. Ban tebel ini om. mobilnya bagus, bagus. Ya, harganya berapa Bang? harga ini kan tadi udah di 160, oh, 160. 160 juta 60 juta DP paket kreditnya bang? DP paket kreditnya kita DP 5 juta lagi nih 5 juta lagi? Ya. luar biasa buat Mbak Haji nih di Raffi 1 <laughs> angsurannya bang? angsuran kena di 4 juta 5 tahun 4 juta? 5 tahun 5 tahun pas? pas 4 juta nah, 4 juta pas temen-temen luar biasa worth it ya 2016 tipe FSJ Matic Wow, jarang-jarang nih showroom kasih harga penawaran promo yang benar-benar gede-gede ya Oke, okay, kita next lagi Bang Oke okay. Nah, saya lihat ada Nissan Mark nih Bang Nissan Mark warna putih betul, wow. Nissan Mark warna putih ini kita Manual metric Bang Manual Om kita ini Manual, ini yang tipenya tipe XS apa yang biasa, L biasa Bang Tipe XS ya XS yang ya, iya. baik Berarti ah. dia sudah AC-nya sudah digital ya Oh belum belum. belum. Sori, Sorry masih tipe oh, masih tipe standar. Ah, masih, masih tipe standar. Oke oke. Berbuat ya. ganjil pajaknya di bulan Februari alamat SNK Jakarta Timur ya Bang ya. ya betul. Atas nama perorangan dong. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa Pak? Kilometer 190.000 ongoing. 190.000 going tahun 2000. 2000 mana ya sebenarnya 2012 2012, 2012. eh 2012. Sorry, 2013 2013 teman-teman oh, 2013 pemakaian nah, teman -teman, 2014 berarti ya iya pemakaian dulu betul nah atas nama kilometernya masih wow worth it lah untuk ukuran mobil stiker ya karena ya. memang mobil pakaian sehari-hari loh teman -teman. betul yang penting lihat kondisi dan secara keseluruhan mesin nggak ada masalah ya bang ya? mesin nggak ada masalah oke nah teman-teman tinggal nanya harganya nih ke bang Aji siap ini harga cashnya kita kasih harga 90 juta. 90 juta. Betul. Masih nego, Bang. 2012. Masih bisa nah, nego, teman-teman. Paket kreditnya, Bang. Paket kredit kita di angka TDP 5 juta lagi nih. 5 juta lagi. Betul. Wow, DP 5 juta semuanya, teman-teman. <laughs> Spesialis TDP 5 juta benar-benar dp banget. Langsung. Bang. Angsuran kena 2,4 juta 5 tahun. koma empat lima tahun. Wow, masih terjangkau ya teman-teman ya kalau buat ukuran beli mobil ini. Karena iya. memang saya lihat mobilnya secara overall masih sangat bagus, teman -teman. Ya. Oke, kita ke Ini mobil apa nih, Bang? R3, om. R3, Nah, ini R3 tahun berapa, Bang? Ini R3 2020, G -L. 2020 tipe GL. GL. Bang. Ma Matic ini r3 gl dua 2020 dua ribu dua puluh metik metik gl dua atas nama perorangan ini atas nama perorangan juga betul nah, alamat snk bang alamat snk nya depok depok platnya itu di bulan 10 pajaknya pajak panjang dua tiga wow, paling panjang ini pajaknya, pajaknya lebar tinggal panjang. jalan ini tinggal mah jalan. <laughs> kilometernya berapa Kilometernya ini di 80.000-80.000 ribu. Delapan 80 puluh masih wajar betul. lah karena orang masih senang pakai. Betul. Eh, secara overall masih sangat bagus ya bang ya, ya masih. Ada masalah ya. Betul di mobil ini. Nah bang kira-kira harganya berapa bang? R3 ini kita kasih harga di harga 190 juta. 190 juta. Ya masih murah loh teman-teman. Elmatic. -teman. Kalau manual sih mungkin mahal ya. Tapi ya, ini elmatic bukan manual. Cuma sama perorangan, karena delapan harganya, seratus masih bisa nego. Paket kreditnya, bang, paket kredit ya. Nih lima juta juga, nih lima juta kreditnya. lagi, loh. Teman, temen waduh waduh waduh dua, dua, dua, dua, dua, dah goceng doang goceng doang ini dua, dua, dua, dua, dua, tahun, 5 tahun. Selanjutnya bang. Okay ada Avanza G, Apa G apa ini? G. Eh, G. G betul. Avanza G ya teman-teman tahun 2000 Avanza G tahun 2015. 2015. Berarti pemakaian 2016 ya Bang ya? Betul. Pajaknya bulan April. Nah, ini alamat SMK Karawang ya Bang ya? Platnya plat Kerawang ini. Karawang. Alamat. Perorangan ya, Bang? Perorangan. PT bukan PT bukan. Bukan. Warna yang dia. punya perempuan ini. Oh, ada sama perempuan. Ada sama perempuan. Matic nih. Ini matik. Matic, Matic. tipe lima Matic 2015. 15. Yang udah barong ya, Bang ya? Iya, ini udah model barongnya. Wow, unitnya bagus banget loh, teman-teman. Warnanya juga benar bener jarang ada ini. Iya, betul. eksklusif. <laughs> Tinggal harganya, eh kilometernya kilometer ini kita di 180. 180, 180 tahun 2015. Wah, oh, wajar lah <laughs> iya, udah tukang jalan mobil. Benar benar benar benar, benar, benar. Udah 7 tahun. Yep. Nah, ini harganya berapa, Bang? Harga OTR cash di 150 juta. 150 juta. Nego ya, Bang ya? Nego masih. Ah, 2015. Bertransmisi metik Ada sama perorangan, eh ada sama perorangan yang pakai perempuan. Pajaknya panjang April. Pajak 2020. panjang April. Uh, uh, ya udah, tinggal paket kreditnya aja nih Bang Paket kreditnya kita kasih harga TDP 5 juta juga 5 juta lagi nih teman-teman nah. Paket kreditnya Bang? Angsurannya kena di sembilan lima tahun 3,9 lagi nih teman-teman Iya Lima tahun, 4 tahun? Kalau 4 tahun kita nanti ada perhitungan lagi Ada perhitungannya, lagi. 6 tahun bisa ya Bang ya? Kalau 6 tahun buat mobil bekas di kita belum ada Belum ada, belum ada. Nah teman-teman tadi mobilnya saya lihat masih bagus, DP Gocek empat 49. Udah tinggal nego aja. Eh, <tuh> ya. Ada Brio lagi nih Bang nih. Brio lagi nih. Tipe e manual nih Bang. Tipe e manual juga e 2018. Manual. 2018. Yang tadi warna hitam, ini 2018 warna grey ya Bang ya. Iya, betul nama perorangan ya Bang ya. Atas nama perorangan. Pajaknya di bulan Mei. Ya betul. Uh, plat Bogor ya bang ya. Bogor plat Bogornya Bogor Sukabumi nih om. Bogor Sukabumi betul. berarti hitungannya kabupaten ya. Kabupaten, kabupaten betul. Ya, Bogor. Kabupaten. Atas nama perorangan ya. Ya atas nama perorangan. Kilometernya berapa bang? Kilometer tujuh puluh ribu. Tujuh puluh ribu teman-teman. worth it untuk ukuran dua ribu delapan belas. Iya. Harga aja bang. Harga kita dikasih harga TDP uh, Otercase dulu ya. Iya, Otercase nya okay. itu di seratus tiga puluh satu juta. Seratus tiga puluh satu juta. Iya. 131 131 satu satu masih murah lah buat ukuran <laughs> tahun 2018 ribu kilometernya tadi kilometer 70.000 puluh ribu tujuh oh, puluh ribu tujuh puluh oke paket kreditnya bang paket kredit nih kita kasih tdp di tiga juta aja tiga juta doang bang betul tiga juta doang tiga juta enggak salah kayaknya bang aja ini <laughs> saya tiga puluh juta tiga juta doang tiga <laughs> <laughs> juta tinggal bawa mobil nah, itu dia Bang, kira-kira angsurannya berapa bang? Angsurannya ini dikenal di 3,55 tahun 3,55 tahun Betul. 5 tahun Angsurannya cuma 3 jutaan DP-nya 3 jutaan juga Murah-murah ya. Gak ada deh tempat lain Yang DP-nya ceper begini teman-teman. <Gusur> <Gusur> DP-nya bener-bener ngotak Kalau menurut gua, teman-teman. Aduh, ya. oh, menurut saya ya nggak ngotak banget lah pokoknya <Gusur> DP-nya ceper <Gusur> Oke <Okay. Gusur> okay, bang Sienta ya bang ya ya ini kita punya Sienta Sienta bertransmisi metik-metik tipe QG tipe V. v. v. Tipe v ini. nah ini nomor 2 tertinggi ya bang ya betul tipe V bertransmisi otomatik pajaknya genap di bulan Juli di bulan Juli betul uh, alamat SNK Bekasi Bekasi perorangan. Perorangan. Kilometernya berapa, Kilometer 90 ribu. Kilometer 90.000. 90.000. Ya iya. masih cendila, masih worth it. Bang, ini paketnya harga berapa, Bang? Harga kita dikasih harga di 190 juta. 190 juta. Nego ya, Tuh, tentunya, Masih bisa kan, nego. Paket kreditnya, Bang? Paket kredit kita TDP ne masih 5 juta lagi. 5 juta lagi perasaan tadi 5 juta semua Bang ya aduh bahkan ada yang pakai DP store KTP doang <laughs> luar biasa angsurannya Betul. bang angsurannya ini kita dikenain harga 4,75 tahun 4,75 tahun nah teman-teman 4,75 tahun DP-nya 5 juta doang nggak <laughs> bisa ngomong apa-apa dah udah paling murah dah, ketemunya dah. siap tinggal dikit kita ya Oke okay, selanjutnya Bang nih ini kailah tahun kalia 2018 ribu tipe iya. g tipe g betul tipe g manual metik bang ini kita punya metik juga metik teman teman hmm. waduh mobilnya manis banget tipe g metik bertransmisinya pajaknya di bulan desember kuat nomornya ganjil teman-teman. Atas nama perorangan Bang. Atas nama perorangan juga. Eh gitu. SNK-nya di, di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Iya. Kilometernya berapa Bang? Kilometer 80.000. Ribu. 80.000 ribu lagi hmm. lo teman-teman. Murah uh, masih worth it lah, masih worth ini. it betul. Bang, ini harganya berapa Bang? Harga kita kenain harga 133 133. tiga juta. Betul. Waduh, masih cukup worth it untuk ukuran tahun segitu. Iya. Langsung aja Bang. Angsuran TDP-nya TDP itu 5 juta 5 lagi. Lima juta lagi, waduh, bener-bener. <laughs> ada nah, juta semuanya. <laughs> Serba murah-murah di sini. Iya. Angsurannya bang. Angsurannya itu kita di harga tiga koma lima. tahun. Wah, udahlah, pokoknya teman-teman datang ke sini tinggal nego aja langsung ke Siap. bang Haji uh, uh. udah, udah bagus. Ini mobilnya manis banget. <laughs> Cahaya, bang. Ada lagi bang di pojok ya. Oke, okay, tinggal satu lagi. Tinggal nih, kita satu nah. lagi nih teman-teman. Ini ada mobil apa nih bang? Apa Xenia Ini kita punya Velos 2012 ribu dua Velos dua Betul. Manual metik bang. Ini kita punya metik om. 2012 ribu dua belas. Ya dua ribu Saya pikir bah, 2015, 2014, <laughs> bang dua ribu lima Bagus banget mobilnya bang. Betul. Ilu bang. Iy. Mobil rawatan ya om. Rawatan ya. Dari baru. Tangan dari pribadi. Tangan, per tangan pertama dari baru. Tangan nih. pertama betul. Teman-teman ini rekomendasi loh. Saya lihat. Saya pikir tahun 2014 atau 2016, 2015 ribu an ya. Ternyata yeah. dua ribu dua belas, waduh oh. mesin metiknya mesin dan mesin plastisinya semuanya, semuanya masih bagus ya. Betul. Kaki-kaki ada masalah bang? Kaki-kaki nggak -kaki, ada masalah. Sudah dirapin. Sudah ya, dirapin. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Mobilnya recommended, bagus banget. Saya, saya lihat nih benar-benar, wih garing auranya keluar. Pajak di bulan satu, dua, Di Bulan Januari. Betul. Pajak. Ini alamat pesanin, Kang Bang. Alamat pesanin kaya Bekasi, Bekasi juga atas nama, atas nama perorangan ya. atas nama perorangan. Ganjil kenapa Bang ini kita punya ganjil, ganjil platnya ganjil mm. alamat Bekasi atau sama perorangan pajaknya di bulan Januari teman-teman, kilometernya ya lumayanlah, ya yeah. worth it lah buat ukuran 2012 ya harganya Bang harga kesnya ini kita kasih harga 123 juta 123 juta elos 2012 Wih unitnya bener-bener dah -bener jempol jempol dua pokoknya top banget ya yeah. top banget paket kreditnya Bang Paket kredit ini kita kasih tdp ya tiga juta aja deh tiga juta ya tiga juta, juta aja tiga juta teman teman bener bener bingung saya hahaha <laughs> <Cangka> gimana kali <laughs> dp tiga ribu angsurannya bang Angsurannya kena di tiga empat tiga empat kau masuk worth it lah ukurannya teman teman dp tiga ribu tiga empat lima tahun lima tahun, 5 5 tahun kan ya, ya teman teman nggak usah khawatir ya mobilnya bagus banget dp-nya rendah banget tinggal angsurannya Yeah. Diego lagi sedikit dah. Yeah. Aji. Nah teman-teman berikut tadi yang telah saya kita bedah bareng-bareng ya bang. Ya. Yeah. Mudah-mudahan mobilnya rekomendasi, harganya pun bisa yeah. rekomendasi. Amin. Amin. Tapi tentunya kalau masalah unit, insya Allah mobilnya bagus-bagus semua. Aman kita jamin. Tinggal TDP atau ansurannya. Siap. Gas terus pokoknya. Kita gitu, yeah. bang Aji. Bang, ada yang mau ditanyain kira-kira Bang, yang mau disampaikan sama pemirsa teman-teman kita? Ya, di like and subscribe aja untuk channelnya Bang, channel Bang Dedi betul. Okay. Terima kasih ya teman-teman ya, terima Yap. kasih juga buat Bang Aji. Nah, teman-teman berikut tadi yang telah kita uraikan, semoga review ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang cari kendaraan betul. atau teman-teman mau mereferensikan ke saudara-saudara teman-teman bahwa di Ravi Autokar satu DP-nya murah-murah, mobilnya bagus-bagus, angsurannya pun masih terjangkau ya. Jangkau. Tinggal pilih unitnya aja, unitnya ya. banyak di sini. Uh. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya dari Dewa Auto untuk diri saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.